Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya niar Arditya Hidayah dengan NIM201104 mahasiswa stikas rumah sakit pusada kelas 2C D3 Keperawatan Di sini saya akan melakukan pencast tentang Morbus Hansen dimana Morbus Hansen atau lebih dikenal dengan Kusta atau lepra. Baik, langsung saja. Di sini kita mulai materinya. Di sini ada pengertian dari Morbus Hansen Morbus Hansen atau lebih dikenal dengan Kusta atau Lepra adalah penyakit infeksi bakteri kronis yang menyerang jaringan kulit, saraf tepi, serta saluran pernafasan Kusta atau Lepra dikenal juga dengan nama penyakit Hansen atau Morbus Hansen Kusta atau Lepra dapat ditandai dengan rasa lemah atau mati rasa di tungkai dan kaki kemudian diikuti timbulnya lesi pada kulit Kusta atau lepra disebabkan oleh infeksi bakteri yang dapat menyebar melalui pilek atau batuk. Selanjutnya, di sini ada penyebab dari poros henshin atau kusta atau lepra. Penyebabnya bisa disebabkan oleh infeksi bakteri *Mictobacterium leprae*. Bakteri ini tumbuh pesat pada bagian tubuh yang bersuhu lebih dingin, seperti tangan, wajah, kaki, dan lutut. Cara penularan bakteri ini adalah melalui cairan dari hidung. Yang biasanya menyebar ke udara ketika penderita batuk atau bersin. Di sini, selanjutnya ada faktor. Di sini selanjutnya ada faktor resiko dari morbus Handsome Di sini terdapat tujuh faktor resiko. Yang pertama ada umur, kedua ada jenis kelamin, ketiga pengetahuan, keempat pencahayaan, kelima kelembapan, keenam status gizi dan status ekonomi, ketujuh ada vaksinasi BCG. Baik, selanjutnya. Di sini ada materi juga tentang selanjutnya, ada gejala dan tanda kusta terdapat dari beberapa bagian diantaranya satu mati rasa tidak dapat merasakan perubahan suhu hingga kehilangan sensasi sentuhan kedua ada pembesaran pembuluh darah ketiga ada perubahan bentuk atau kelainan pada wajah keempat hidung tersumbat atau terjadi mimisan kelima muncul luka tapi tidak terasa sakit keenam kerusakan mata mata menjadi kering dan jarang mengedip biasanya dirasakan sebelum muncul tukak berukuran besar kelapan lemah otot kesembilan hilangnya jari jemaat di sini ada enam jenis dari kelompoknya, yaitu intermedikin leprosi ditandai dengan beberapa lesi datar berwarna pucat. Kedua ada tuberkulot leprosi ditandai dengan beberapa lesi datar yang kadang berukuran besar dan mati rasa, ketiga borderline berkolos lepsolori keempat ada mild borderline lepsolori ditandai dengan banyak lesis kemerahan kelima ada borderline lepsolori lepormatus ditandai dengan lesi yang berjumlah banyak, terakhir lepsolori level